Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk video kali ini Saya ingin membagikan Tutorial ataupun Proses pembuatan Pakan kambing Dari fermentasi Untuk bahan-bahannya Itu bosnya Bosnya sedang ngaret Ngaret gajah-gajahan Mari kita lebih dekat biar lebih jelas untuk proses mengaritnya. Halo Bos. Hei. Ngarit Bos. Ya. pakan apa lagi Bos? Mendo. Pakan Mendo ya, kambing. Untuk ini langsung tipakannya ngono apa, piye Di... Campur bermatasi Permata ya ya. Untuk bahannya fermentasi apa yang perlu dibutuhkan? Selain jagung. suket jagung, terus suket, suket terus kasut, kasut nah terus titan, titan katul, oh oke okay, ya katul ya, oh kuda ya, berarti kingko langsung ngai, ya? oke okay, okay, siap ditunggu Neno lanjutkan bos yeah. untuk bahan-bahan yang dibutuhkan seperti yang di uh, omong ke mau dor iki suket gajian. terus ini titan. terus ini Kulit kacang, loh. Kulit kacang. Kulit kacang. Kulit kacang cuman bukan kulit tetok, masih ada kacangnya yang sing kosong-kosong. Jadi diambil dari pabrik, pabrik pengusaha kacang lici yang berasal dari Ponorogo. Di, terus untuk mesinnya itu mesin gilingi ini mesin gilingi. terus ini nah ini yang sudah jadi ini yang sudah jadi fermentasinya ini kulit telo ini kulit telo jadi semua bahan-bahan yang ini nanti diseleb diseleb terus buat pakan ternak kambing kalau untuk kambing saya sudah pernah review kambingnya itu Nah, kambingnya ini. Sampai ke sana, dan juga ini. Untuk yang sebelah kanan masih banyak yang kosong. Baru besaran titokne kabeh. Jadi yang kemarin sudah dijual maksudnya gitu. Mamani cuman wis pas besar titokne kabeh yang pejantan-pejantannya. Oke, ikuti terus video saya pak untuk proses membuat fermentasi pakan ternak, barangkali bermanfaat, dan, dan bisa untuk menginspirasi bagi para subscriber untuk berternak kambing. Cukup dengan fermentasi, tidak usah ngarit. Ngaritnya cukup sa- eh, lah, dengan bisa untuk makan sampai satu minggu. Berarti ngaritnya mungkin disantok, betina kaya mau makan makanya itu aku begitu. Ikuti video saya terus Jangan lupa like dan subscribe Agar channel saya bisa berkembang Jika lo bermanfaat Bisa di share Biar uh, Yang lain bisa tahu Dan sedikit Memberikan informasi Barangkali ingin berminat Untuk beternak kambing Ini adalah sudah jadi sudah jadi lor untuk fermentasinya sudah jadi jadi seperti ini begini, terus disimpan disimpan pirang dina ini bos sedina sepeng sedina siap dimakan ke, ya Wesh. terus sama ini akan jadi pirang sasi ini sasi setengah, sasi setengah. Wah, ini ngaret pisana sasi setengah orang ngaret nah. Wah, ya lumayan, enak eh, ini cara ini Oke bos, selamat bernyampur nyampur. Bolehnya sayang pas nyelapiraroh lor. Jadi mohon maaf pas proses nyelapinya nggak tahu ditinggal madang. dan sini kayaknya lagi fermentasinya. Untuk bahan-bahan seperti yang disebutkan bosnya tadi diselap kabeh terus disimpen sedina sewongnya terus kena dibakak nih sampai dibanding ini cukup pedes pirong nih, terlalu takar ya. nih pedes selawih pedes selawih selawih kagungnya di tengah sasi ya oke, siap siap, siap bawa di net net barangnya? <laughs> men padet, oh main padet ya ya oke oke mening mening mening mantap mantap berarti kuah bahan mau diselap langsung dari situ lagi ya? ya bukan meng suka teta, bukan ya semua. Nah iya, semua diselap langsung Oh di op daun pakui panut atas oh panut ini kayak nyamber lumpur aja yang lo. Wah kayak dia aduk kayak menganu ngerek kayak yang lo. Oke guys siap-siap. Terima kasih. Monggo dilanjutkan kembali. Oke ya. oke. Okay, okay.